Spirulina merupakan salah satu produk dari PT. Denatur Indonesia Group yang dipercaya mampu membantu memelihara daya tahan tubuh. Spirulina terbuat dari ekstrak bahan utama yakni spirulina sebesar 500 mg Dikutip dari hellosehat.com Spirulina mengandung asam amino, vitamin A, vitamin B12, vitamin B1, B2, B3, B6, vitamin E, zat besi, kalsium, magnesium, fosfor, mangan, dan selenium. Spirulina juga bermanfaat untuk menurunkan kadar LDL, trigliserida, menurunkan kadar tekanan darah, dan membantu mengendalikan kadar gula darah.